Jaya yang masih duduk di bangku paut ini bernama Muhammad Ali. Mungkin seperti namanya, Muhammad Ali ciri ini juga tak kalah perkasa dibanding nama petinju legendaris yang disandang menjadi namanya. Sejak pagi buta, usai bangun dan sebelum berangkat sekolah, bocah sekecil ini harus membantu ibunya memasak. Maaf saja, ibu Ali, buta dan tuli. Tak banyak daya yang dia bisa untuk menghidupi keluarga. Soal dapur, Ali juga menyempatkan diri mengurus adik bungsunya yang berusia tiga tahun Serta satu lagi kakaknya Berusia 9 tahun Yang mengalami kelainan mental Setelah semua dipastikan terurus dengan baik Barulah Muhammad Ali kecil Siap bersekolah Tanpa seragam Ali tak kecil hati Keinginannya untuk bisa membantu keluarga Membuat Ali semangat untuk menutup ilmu siapa lagi ia bisa berharap karena sejak ketinggasan ayah meninggal dunia hanya ialah tulang punggung keluarga para guru pun selalu memaklumi jika Ali selalu datang terlambat ke sekolah karena harus terlebih dahulu mengurus keluarganya di tengah semua keterbatasan Ali adalah bintang kelas ia dikenal rajin dan cerdas kegigihan Ali dalam mengalami hidup tentunya membuat para gurunya bersimpati enggak Jajan tadi kan, siang jajan jajan kemudian dia bawa nasinya itu cuma nasi sama garam saja jadikan laut, lauknya itu garam dicelup di nasinya baru dimakan. memang sering begitu Ali itu? Iya sering. Jadi terkadang kami punya satu dari tendik tendik ini dari gurunya biasa kami kasih uang seribu rupiah, lima ratus untuk beli kerupuk. Namun pemberian yang ala kadarnya itu memang tak seberapa ketimbang kebutuhan hidup keluarganya tanpa penghasilan bocah cilik ini masih harus mengorbankan waktu bermainnya untuk bekerja di kebun milik warga sepulang dari sekolah hmm. hmm. hingga dua ribu rupiah yang ia dapat setelah memetik buah langsat di kebun. Di saat anak seusianya puas bermain, Ali harus mengorbankan masa kecilnya dengan bekerja keras menopang kehidupan keluarganya. Warganya yang belum cukup umur harus menanggung beban sendirian.